Baik kawan, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedikit bahas pengalaman terkait masalah pertambangan di negara kita, khususnya tambang rakyat, ya kan? Nah ini ada Pak Anas punya pengalaman masalah mengetahui lah terkait tambang rakyat di kampungnya, kan? Iya, yes. benar Pak. Itu bagaimana ceritanya Pak Anas yang kira-kira masyarakat di sana? Apa, apa yang dikendala-kendala yang dihadapi terkait masalah tambang dan apa saja tambangnya itu. Biasanya dalam perizinan, Pak. Kalau di tanpa izin ini pemerintah itu kan itu ilegal kan gitu. Oh, kalau tambang rakyat itu ilegal? Ilegal. Tapi kalau dikelola sama PT atau perusahaan itu namanya bisa dibilang legal. Legal. Di mana itu? Sumatera aja. Sumatera ya? Iya, contoh kecilnya aja. Tapi bisa menambah yang lain, kan? Gitu, iya. tambang apa aja itu? yang di sana batu bara, hmm. batu bara bisa jadi, Pak. Ba. Batu bara masuk itu, batu bara masuk ya, masuk itu. Oh, ada tambang emas, emas belum gitu besar, tapi ada di sana ya. Ada, dan bukan hanya di Sumatera, di di begitu, itu Kalimantan. Iya, kalau dikelola sama perusahaan legal, kalau dikelola sama rakyat ilegal. Padahal tanah sendiri. Padahal tanah sendiri. Tanah sendiri itu. Wah. Nah ini harus jadi perhatian pemerintah ini. Ini kan memang di dalam amanah konstitusi negara kita pasal 33 khususnya ayat 3 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Iya benar itu. Kan dikelola negara. Uh. Nah, nah negara ini kan ada BUMN, ada BUMD. Benar kan? Nah, pekerjanya rakyat kita hmm. Tapi sekarang Tambang-tambang ini lebih banyak dikelola via swasta Dalam dan luar negeri Nah Yang jadi masalah memang itu Rakyat nambang sendiri Kayak batubara itu jadi ilegal Ilegal Karena izin Karena izin, gak dikasih izin Pemerintah juga nggak ngasih pengayoman, kan? Gitu kan, nggak memberikan edukasi. Edukasi tidak ada. Bagaimana cara nambang yang benar? Harusnya kan, harusnya harus ada edukasi, kan? Begitu, supaya tidak merusak lingkungan. Gitu ya, rata-rata kan namanya tambang pasti merusak lingkungan. Cuman kan, kalau dia dikasih edukasi pasti e, limbahnya dikelola, kan? Begitu, Hmm. Alasan kan ntar limbah, kan? Gitu perusahaan lingkungan, padahal perusahaan juga sama, sama di sama boleh dicek ke ke bawah, ke bawah kan enggak mungkin, ke ada limbah ke mau ke ke ke itu ke ke ke Sumatera ke ke ke tempatnya, itu cukup pemerintah yang tahu? Bisa itu Tahu. ke ke ke ke ke tahu ke itu? ke tahu ke itu ya? tahu itu mah, ke mungkin gak tahu itu mah Kalimantan, Sulawesi, Papua. Jadi inilah memang tidak adil kalau kita lihat itu memang ketidakadilan belum apa keadilan belum nyata di situ. Masa perusahaan masuk bisa nambang rakyat iya. yang di sekitar situ nggak bisa nambang. Jadi pertanyaan pak? Jadi pertanyaan kan? Iya, jadi pertanyaan. Seharusnya pemerintah mengedukasi masyarakat setempat masyarakat setempat bagaimana cara nambah yang benar nah taruhlah misalnya bentuk berbentuk kooperasi di bawah bumn iya ya kan mm. pemerintah siapkan alat nah, itu baru bagus rakyat nah, kerja bagaimana pembagian hasilnya hasil, eh, apa hasil produksi apa produksinya di store kooperasi kooperasi yang jual kayaknya itu lebih bagus lebih bagus jadi uang masuk ke kas negara baru pas itu sebagian untuk rakyat kayaknya begitu bagus ya lebih bagus sih begitu nah, yang jadi masalah ini kira-kira siapa yang bisa melakukan itu di negeri ini pemimpin mana yang berani mau Yang seperti itu walau alam walau alam ya pasti bisa ada pasti ada itu pasti ada cuma sampai sekarang sejak Indonesia merdeka sampai sekarang belum ada ya belum ada kalau ada pun tentu suatu keajaiban, keajaiban ya? Keajaiban itu mah, mungkin karena kerakusan kali ya, rakusnya oknum-oknum tertentu, Kayak lucu. apa bedanya di zaman penjajahan Belanda? Uh -uh. Benar nggak? Benar-benar. Zaman PSI. Ah. Rakyat di atas tanahnya sendiri, hampir sama, cuman beda beda itu aja. Kalau dulu POC sekarang beda lagi kan gitu persinya hampir imbang aja cuma beda persi orangnya yang berbeda sistemnya hampir sama sistemnya bersama, bersama. Sistemnya bersama. <laughs> <laughs> Ampun. bayang Bayangkan katanya sudah merdeka, tapi masih banyak orang Indonesia nggak, nggak punya tanah gimana ceritanya ini ya? tapi segelintir orang punya tanah sampai puluhan hektar eh, puluhan ribu hektar ratusan ribu hektar Ini apa solusinya ini ya? Solusinya bangsa kita ini biar semua itu ada keadilan sesuai undang-undang ya? Sesuai undang-undang kan atau pancasila yang kelima? Pancasila sudah jelas, undang dan dasar kelima ini semua sudah adalah jelas. amanah konstitusi. Tapi kenapa berat dilakukan oleh pemerintah ini? Memang tanda tanya datanya? Hmm nah mungkin di sini ada netizen yang bisa jawab atau mungkin sekarang lagi menjawab ya wakil-wakil rakyat baik di tingkat 2, tingkat 1 sampai eh, pusat, parlemen tugas kalian sebagai wakil rakyat kan berjuang untuk rakyat benar ya benar. benar ya benar yang, di, yang diwakilkan oleh rakyat nah, sedangkan presiden dan jajarannya gubernur dan jajarannya bupati wali kota itu kan menjalankan menjalankan hanya menjalankan iya. Tapi kenapa kok begitu rumit ya? Bisi-bisi tetangga. Bisik-bisik tetangga. Nah sekarang malah mengandalkan investor asing. Iya. Dari China lah, dari Arab dari Arab lah, dari mana-mana lah. Sedangkan kita sendiri di sini jadi penonton. Adapun orang Indonesia, pribumi asli di sini yang jadi pengusaha, untuk memperkaya dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan umum. banyak kan kapitalis rakus ya kan? Kenapa bukan BUMN kita ya yang kelola? BUMD ya? Atau eh, di daerah mungkin yang kecil-kecil BUMD. Iya. Kalau udah skala besar BUMN. Iya. Sahamnya rakyat dibakar lah rakyat Indonesia. Contoh di Sumatera ada tambang batu barang bilang. dipastikan dalam satu kabupaten tuh. Karena dalam satu kabupaten itu ada satu juta penduduknya. Setiap hari aja dia suruh 1.000 rupiah. 1.000 rupiah kali satu juta kan sudah 1 M satu hari. Seratus hari udah seratus n, pasti ada nghalangin lah kalau begitu mah, Ma. ah pasti ada nghalangin. Nah ya? inilah ini yang nghalangi <laughs> ini. Nah yuk udah benar lah, tidak semua manusia jadi palekat pasti ada setannya gitu Iya. <laughs> ya, setannya ini. Aduh. kalau setannya bekerja siang malam kan. Iya <laughs> iya si, setannya ini kulihat jangan tidur, jangan tidur setan jadi itu. Siang dia kemana malam dia ke mana. Pajak rakyat sudah muncul viral diusir dari atas tanahnya. Alasannya, surat inilah, surat itulah. Iya, bayar pajak, ya, banyak pajaknya. Nggak pajak padahal dulu manusianya tinggal di situ daripada surat-suratnya muncul. Eh, <laughs> eh. eh terus apa pusing kita ini? Itu yang terjadi. Yang mudah-mudahan ajalah muncul pemimpin. Banyak pemimpin yang memang memikirkan untuk rakyat terkait masalah sumber daya alam kita kenapa penting sumber daya alam itu sumber daya alam itu kalau dikelola dengan benar dengan baik, itu adalah modal awal bangsa Indonesia untuk membangun negeri ini untuk menciptakan pabrik-pabrik nasional, menciptakan produk-produk anak, -produk. itu modal awalnya dari sumber daya alam itu dari situlah bisa digunakan kita bisa menciptakan pabrik pesawat ya pabrik mobil, pabrik motor dan awalnya modelnya dari sumber-sumber itu karena sumber, sumber, daya alam. sumber daya alam karena sumber daya alam ini kan ada uh, batas batas habisnya nah ada juga sumber daya alam di negara kita ini yang tidak pernah habis kalau mau dikelola dengan baik yaitu geotermal, panas inti bumi banyak di Indonesia ini geotermal atau tenaga surya karena kita kan cuma dua musim, musim panas sama musim hujan ya. Nah musim kemarau kita lebih panjang Artinya Keperluan listrik Kebutuhan energi Sangat murah di Indonesia Kalau dikelola dengan baik hmm. Apalagi sekarang digulirkan mobil listrik Nah Coba pasti ada yang bisa berpikir Bagaimana mobil listrik ini Sumber, sumber energinya eh, Sebagian dari matahari Jadi mobil itu Bodinya dikasih kayak mirip solar cell yang bisa menangkap matahari uh, masuk ke dalam uh, aki ya mungkin 70 puluh kah tertampung energi nah akhir ini untuk jadi energinya dia untuk isi baterai iya hmm. kan? oh wow, kalau bisa itu orang sekarang pakai solar cell sudah banyak makin saya lihat udah mulai banyak sudah mulai banyak hmm. nah, terus ada yang dinamo dinamo itu kan mutar dalam tuh menghasilkan energi ramah lingkungan jadi ramah tetap ini kita ras. nah mau lu panas ini mobil pers dua ribu dua puluh juga ini kira-kira siapa dia ada pak prabowo pak ganjar pak anies pak maharani kira-kira kalau panas sendiri siapa kira-kira feelingnya. feelingnya takutnya yang kita pilih itu enggak calon lagi dilarang lagi kan takutnya begitu oh gitu ya. loh, atau ya. yang yang dipilih eh. dipanggil dua lemah lebar <laughs> <laughs> intinya itu siapapun yang eh. mesti bikin kebaikan Indonesia untuk kebaikan Indonesia ya benar teman pasti deh kalau sekarang komentar sekarang saya dulu ini kan Oh, fokus mengawasi kegiatan freeport lulus sekolah-kuat di tentara. Gimana caranya nih freeport ini bisa diambil ahli Indonesia? Dari pertama kali freeport di Indonesia ini, Gak ada yang berani, nah ternyata pemerintah sekarang yang mampu tuh, Pak Jokowi, beliau, bagus ya, Pak. 51 persen saham milik bangsa Indonesia. Nggak ada keyakinan, tapi bagus ya. Baguslah pasti ada kemajuan lah. Tapi yang jadi masalah investor-investor lain asing masuk terus nih ya di sektor lain kayak kemarin ini impor beras lagi 200 ton 200 ribu ton beras Ih, yang jadi pertanyaan itu itu berasnya ukurnya berapa itu pak? yang ini salah pasti beda itu pak berasnya Emboti bisa dimakan intinya bos. <laughs> pasti beda itu pak berasnya, Gak sama dengan, nggak sesuai lidahnya pastinya makita itu biasanya. Berasnya. Tapi habis di Indonesia. Habis ya. Habis. Berarti bukan Indonesia yang makan. Mas sekian ribu, ratus ribu ton, memangnya rakyat mana? Coba aja, itu berasnya kemana maksudnya? Lari ekspor. Larinya kemana gitu ya? Nah, larinya kemana tuh berasnya? Saya juga belum tahu apakah beras yang ada di pasaran kali. Bukan. Ukuran berasnya pasti beda, Pak. Dibijumbo ukuran berasnya. Tapi kok bisa lebih murah? Kan disubsidi, tapi, Pak. Enggak, lebih murah. Masa disubsidi, enggak lah. Tapi kita tahu yang jelas kita ini kan tanah agar juga ini. Bias, kenapa harus impor Kembali ke tambahan lagi. Oke lah, itu aja panas. Mudah-mudahan ke depan tambang ya ah, jadi sumber, legal ya. Tambang rakyat menjadi eh, legal. Legal ya. ya? Jadi ya. jangan dipersulit rakyat hmm. kalau mau nambah Kalau bisa dikasih edukasi. Ya kasih hmm. edukasi seperti apa yang namanya benar ya. Mudah-mudahan pemerintah juga nanam sampai masyarakat ya gitu ya. ya. ya. Leo BMN eh, Leo, iya, lihat Bumn itulah. Iya, lihat kopi bagus sih. Begitu. begitu. Gitu. Jadi dia menyiapkan modal hmm. rakyat yang bekerja bagi hasil. Itu lebih mantap, kan? Lebih mantap. Tuh, uang negara kan, uang rakyat juga sebenarnya. Iya. Daripada nyari uang investor asing, keuntungan lebih banyak kepada bangsa asing. Oke. Okay. Terima kasih, panas bincang-bincang sorenya. Nah, inilah kawan, bincang-bincang sore terkait oh, taman rakyat. Ini adalah pokes ala MPS, Iyi. santai, santui, tapi... Maka, perbincangannya yang harus kita lihat, siapa yang Tetap semangat, mereka yang tidak Assalamualaikum mereka. warahmatullahi wabarakatuh. Mereka.